Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya ini vitamin bahagia untuk keluarga konoha kita semuanya dan pastinya persahabatan kami akan selalu menyuguhkan kabar-kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya bagi lo para sahabat untuk vitamin malam hari ini, alhamdulillah persahabat, kita mendapatkan sidukan video BBL insyaallah bangga para ya ini mah sangat lucu dan menggemaskan Malam hari ini, idola kesengan kita lagi pada belanja di supermarket di Bali Tersahabat, aduh, Masya Allah, Abang Il minum susunya <gifat> Ini lucu banget, Tersahabat Meluber di mulutnya Makin menggemaskan makin saja membuat kita bahagia Malam hari ini, persahabat, ya, Masya Allah Alhamdulillah, kebahagiaan kita dapatkan dari Leser Family kita lihat juga bersahabat, beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan oleh para fans. Dari akun Faradila, Naskal 94 mengatakan, Masya Allah, Tebarakallah, anak pinter, haus ya anak, minum susu kayak gitu, emang nikmat banget bang, katanya tuh. Ada juga bersahabat tanggapan lain dari akun Putri Shalwa 18, Al-Fatih, Biasakan susu kotak gitu anak usia 2 tahun minimal Apa bisa usia satu tahun lebih Katanya tuh ya <gif> dan Kita juga persahabat tanggapan lain dari akun Rasa tim 14 Hehehe Ontiloid sampai kaget loh bang Abang emang suka nyemil dan minum cucu Ontiloid enak Lihat dia nggak susah buat makan masya allah Kita lihat juga persahabat ya Full vitamin yang disuguhkan oleh Kak Mary malam hari ini Berada di supermarket lagi pada belanja nih persahabat malam ini BBL digendong oleh Kak Lloyd Masya Allah banget persahabat ya Makin bangga dengan sesek Leslar Dikelilingi oleh orang-orang baik Alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan malam hari ini Dari Leslar Family Kita lihat juga persahabatnya selanjutnya nih Abang L lagi digendong oleh Om izhar, Masya Allah Ini sangat mengemaskan sekali persahabat Apalagi kita lihat nih selanjutnya Masih di Kak Meri ada aja kelakuan yang tentunya bikin ketawa nggak persahabat ya kami hari di sini lagi ngagetin papa bi aduh masya allah banget mudah-mudahan apapun dilakukan selalu dimudahkan selalu diberikan kelancaran amin kita selalu menantikan kejutan dan terusin kabar baik dari Leslar jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh